USD Tsui Frank bullish, apakah akan melanjut, bias harian pergerakan USD Tsui Frank terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga akan berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss RANK terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.92802 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.92372. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212